untuk menjahit semi obras, nah ini kita atur dulu untuk mesin jahitnya, nah mesin jahitnya itu saya pakai Singer, Singer, merek Singer ini ya, nah Singer ini, nah itu yang pertama kita um, ke yang ada gambar zigzag dulu, yaitu bentuk bentuk jahitan yang ada gambar zigzag, nah dan terus ini langkahnya kita pakai itu antara satu dengan dua jadi di tengah-tengah jadi satu setengah dan ini untuk langkah untuk ketegangannya itu nah ini yang untuk tulisan ininya itu kelima nah ini keempat nah kita pasang terus kita ganti dulu untuk sepatu semi obrasnya nah ini sepatu semi obrasnya kalau mau gantinya itu di belakang ini ya. Ini ditekan. Nah. Itu. Nah, lepas. Kalau kita mau pasang lagi tinggal kita tekan lagi yang di belakangnya ini. Nah, ini. Kita tekan yang di belakangnya ini. ya kita tekan ini. Tekan. setelah itu kita pasang uh, benangnya dengan pasang benang yang di bawahnya kita pasang benangnya terus pasang skocinya dengan benangnya sesuai dengan uh, benang benangnya sesuai dengan uh, baju yang ingin kalian obras gitu Setelah kita udah ganti, udah ganti dan kita udah setting untuk semi-obrasnya. Nah, sepatunya juga kita udah udah ganti. Yaitu sepatu semi-obrasnya. Nah, setelah itu kita uh, obras. ya, Nah, ini kainnya saya pakai warna ungu dengan tile. Nah, uh, untuk meletakkan kainnya itu, dia seperti ini ya. Nah, jadi kain pinggirnya itu ke sini. ke sini. Nah, ya. nah jadi itu uh, ininya ini. Nah, ininya ini dia jangan sampai kelewat gitu. Kainnya yang ini jangan sampai uh, kelewat dari sepatu semi obrasnya. Nanti dia jelek gitu. Jadi uh, kainnya itu harus pas-pas yang ininya sepatu semi obrasnya jadi jangan sampai kelewatan dari uh, sepatu semi obrasnya ya nah kita letakkan sudah kita letakkan baru kita jahit ya kita jahit sampai selesai sampai di mana yang kalian inginkan nah kita jahit Kalau sudah dijahit, nah ini kita jahit dulu sampai selesai, sampai dimana kita maunya semi obrasnya. Nah, ini kalau udah dijahit itu dia kira-kira hasilnya itu, nah seperti ini ya hasilnya kira-kira itu seperti ini. Nah, untuk semi obrasnya itu kira-kira seperti ini. Nah, jadi yang membedakan semi-obras dengan kalau kita pakai mesin jahit um, memang jahit untuk obrasnya. Nah, bedanya itu dia nggak ada mata pisaunya. Nah, jadi ibaratnya itu masih ada kurang rapi lah kayak ada kain-kain halus gitu. Nah, jadi yang kain-kain halus itu bisa kita potong. Boleh juga potong terlebih dahulu baru kita jahit pakai semi-obras, boleh. Nah, jadi yang membedakan sepatu semi-obras dengan mesin jahit obras itu dia, tidak ada mata pisau dan kalau semi-obras itu kurang rapi ya, nah jadi hasilnya itu kira-kira seperti ini nah hasilnya itu seperti ini untuk jahit semi-obrasnya untuk hasil semi-obrasnya dia seperti ini nah jadi yang membedakan semi-obras dengan mesin jahit memang untuk obras, nah ini dia yang membedakannya kalau semi-obras itu dia masih kurang rapi karena dia tidak ada mata pisaunya untuk merapikannya nah, jadi kayak masih ada bulu-bulu kayak gini, kalau bulu-bulu kayak gini kita bisa potong dengan gunting ya nah, ataupun terlebih dahulu kita rapikan dulu baru kita jahit pakai mesin obras nah, jadi yang membedakan mesin obras dengan semi-obras itu seperti ini ya, dia sedikit kurang rapi karena masih ada seperti kayak bulu-bulu gitu ya. Nah, ini kalau dari belakang dia seperti ini. Nah, hasilnya itu seperti ini dia. Nah, kalau kalian mau rapat lagi, kalian bisa atur langkahnya tadi itu kan satu setengah, kalian bisa atur menjadi satu saja. Nggak masalah, ini kan nggak terlalu rapat ya. Nah, kalau kalian mau rapat lagi. Bisa atur langkahnya tadi itu ke 1 ya. Kalau tadi itu kan saya atur langkahnya itu satu setengah. Nah, jadi kira-kira seperti ini. Kalau kalian mau rapat lagi, boleh ke angka satu, ya. Silahkan dicoba.